Pembelian Ultima Farming License merupakan tahap pertama sebelum Anda memulai farming token Ultima. Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan proses pembayarannya dengan USDT TRC20 melalui dompet kripto Exodus. Untuk membeli Ultima Farming License, masuk ke Dashboard di situs Ultima Farm. Di tab Ultima Farming License, Anda akan melihat lisensi farming yang bisa dibeli dengan token Ultima pilih lisensi yang anda inginkan, dan tekan Purchase. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul, pilih Tether atau USDT TRC20. Setujui persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia, dan tekan tombol Purchase. Situs web Point Payments akan terbuka, dan layar akan menampilkan jumlahnya dalam USDT TRC20 dan alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Demi kenyamanan, Anda bisa memindai kode QR yang ditampilkan di layar, dan alamat tujuan pembayaran Anda akan dipindai secara otomatis ke dalam aplikasi dompet Anda. Selanjutnya, buka aplikasi dompet kripto mobile Exodus. Anda harus memiliki koin USDT TRC20 dan token TRX untuk pembayaran komisi. Pilih USDT dan tekan tanda panah Send. Pilih jaringan Tron. Masukkan jumlah yang sesuai untuk pembayaran lisensi dan tekan Enter. Kita bisa menempelkan alamat dompetnya atau memindai kode QR agar alamat tersebut dipindai secara otomatis, lalu tekan Send. Harap diperhatikan, Anda harus memiliki TRX di saldo dompet Anda untuk pembayaran komisi transfer. Periksa sekali lagi alamat dan jumlahnya, lalu konfirmasikan transfer dengan menggerakkan slider ke kanan, slide to transfer. Tunggu sampai notifikasi pembayaran muncul. Di halaman tersebut, Anda akan melihat kunci aktivasi untuk lisensi Anda. Jangan lupa untuk mengaktifkannya, karena hal ini penting. Hanya setelah mengaktifkan Maxload, farm Anda akan meningkat, dan Anda bisa menggunakan semua fitur dari produk ini. Jika Anda telah menutup halaman atau memiliki masalah dengan internet, jangan khawatir, pembayaran akan ditampilkan di akun pribadi Anda di bagian Python Keys. Di situ Anda bisa melihat semua riwayat pembelian Anda, serta mengaktifkan Ultima Farming License yang telah Anda beli sebelumnya dengan menekan tombol biru Activate. Selamat, Anda telah membeli lisensi untuk farming token Ultima. Langkah selanjutnya adalah membayar Ultima Farming Units.